Na na na na na na dia pergi sana tu kena pergi bang tau kena kena dekat dia nama pai ulah dia kon ni nama dia ko tengok aku Nanaelu Nanaelu Nanaelu Nanaelu Nanaelu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 Aku sayangku, ibu apa enak, Ade Ade Bapak Bapak Bapak Na na na na na na drema ga syaya na nae na na na drema ya na na o pa pa na na baba e bae nae baba baba mama baba baba baba baba baba mama ya ya nana mama oh nana nana so mama ya mama nana nana papa udah nanggung kasih lengkap lengkap Rahmat sih makasih ya Bapak. Ini ini Bapak punya piring Bapak taruh di Bapak mau nasi Bapak Nana, Bapak. Bapak. Bapak nana, nangasih kari koi Bapak Oh uh, nana terima kasih ayah Terima kasih ayah Bapak Bapak Bapak, terima kasih ayah Bapak Bapak, Bapak Bapak punya piring kari nana Bapak Nana Nana Ada oi di mana di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 आले रे बगासे आया आया बाबा Ba -nya -nya, ya, Sari -sari nana, Nani, kak Kalaik, kak Dianjasi, dan sana. Bapak, ayahku, mama jangan mama. Cepat, cepat Masuk Tereh dari, dari, dari barat dari barat, coba ya Tidur, coba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 Yang sempat hadir pada kesempatan ini Yang kami hormati Ketika sembilan bulan Sembilan hari Seorang bayi hadir pada saat itu Bernama Longinus Balimak Ketika dia hadir Papa dan Mama Tertawa Suka cinta Dan juga seluruh keluarga tetapi seorang Longinus mati Hadir dalam suasana panis atau isap Ketika batas garis kehidupan Tepatnya dua hari yang lalu Seorang Longinus mati Ketika batas garis kehidupan Bapak dan mama, istri dan anak Isah tanis Tetapi seorang longilus bali mati Dengan sukacita gembira Menghadap sang hal Bapak, Ibu, sekalian yang kami hormati Mari kita ikuti acara selanjutnya Upacara ini Baik belum dilanjutkan upacara liturgis, diberikan kesempatan untuk keluarga, berpamitan, selanjutnya kita lanjut dengan upacara liturgis. Kesempatan Inapa pula pelage, keluarga besar Nisimaking dan semua kita boleh berpamitan dengan Bapak, Opa kita, Longinus Kalimani. kesempatan pertama nama platet Aku pamit aku mau terima kasih ayah ya Abu <laughs> Abu,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 dari sana semua, dari sana, dari sana Mama mari mari tergo Papa papa papa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 Oi mama sini Papa papa profe mau terima kasih yong, kod, yang sudah di kami untuk mau di Baik bapak. Ibu sekalian Mari kita ikuti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, terkasih dalam Yesus sayang, Kristus, upacara pengukuran di rumah ini akan dimulai. Mari kita semua berdiri mengikuti upacara ini dengan. Okay. Bapak, Ibu, Saudara... Longinus Bali dengan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kita datang menyatakan turut berduka dan memberikan hiburan bagi keluarga ini. Kita semua sedih hati karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Namun, kita percaya bahwa Allah lebih mengasihi Dia dan setiap dalam janjinya anugerahkan saudara kita ini dengan anugerah kebangkitan putranya Yesus Kristus kami mohon terimalah dia dalam kerajaanmu yang penuh damai dan cahaya dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus yang kau tebus dengan darah putramu Yesus Kristus Allah penghibur orang berduka cita Engkau mengetahui betapa sedih hati kami karena kepergian opa, papa kami terkasih ini. Kami mohon berilah kami penghiburan iman bahwa papa, opa kami tercinta ini, kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Karena permandian ia telah dipermandikan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan telah kau angkat menjadi pewaris hidup kekal Percigi engkau dengan air suci yang mengenangkan hari permandianmu mana engkau dilahirkan baru dalam Kristus pada hari itu engkau telah bergabung dalam persekutuan gereja Yesus Kristus semoga berkat wafatan kebangkitan Yesus Kristus engkau diselamatkan dari kematian abadi dan memperoleh kehidupan berda Himalaya Allah hidup hambamu ini sebagai kurban harum-harumat yang berkenan di hadapanmu. dan air mata kami akan mengantar jenazahmu ke tempat istirahat kita. kita harus berpisah dan tidak bersama lagi terima kasih banyak atas kebaikan oba. kita saling memaafkan dan saling mendoakan oba yang terkasih Bunginus, Selamat jalan Dan sampai bertemu di surga Bapak yang penuh belas kasih Putramu telah menghidupkan kembali Pemuda di Naira Dan telah menghibur ibunya Kami mohon kepadamu hamba mu ini Sebagai persembahan Keluarga kami kenan dihadapan semoga hambamu ini kau beri hidup kekal dan kami semua yang ditinggalkan mendapat penghiburan karena kepercayaan bahwa kelak akan bersatu lagi dengan dengannya di rumah Bapa, demi Kristus Tuhan dan penyantara kami Kita ikuti acara protokol baba <tuk> pemakaman <tangan> secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaki hari ini Senin 6 Desember 2021 di upacara di sambutan dari yang mewakili keluarga Dupati yang berapa Bapak Bupati Lembapnya dan atau Om yang dapat bapak ketua dewan, bapak lembaga tanah buta yang hormat, bapak, yang kami hormati para pimpinan dinas, badan instansi, Kepada lembaga yang terhadir adil, bapak kecamatan Leape dan Leape Timur. Bapak, bapak. bapak. Bapak kepala desa sekecamatan Inaape dan Inaape Timur. Inaama kayu pukun, wa imatan yang kami hujan baat tunga pulu. Inaama ukubine, mau sunukin balenor. Inaama kekari gisidoh apa benih. Singkatnya, bapak ibu para pelayat jenazah ya kami hormat kami atas nama keluarga berduka menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada Almarhum Bapak Longinus Balimati selama masih hidup dan berbagai banyak tugas dan jabatan yang dipercayakan kepadanya dan banyak menurut cerita sukses dari Almarhum di beberapa tempat yang ditugaskan. Ya, terima kasih banyak disampaikan kepada pemerintah oh, oh. yang telah mempercayakan kepadanya dalam berbagai tugas dan jabatan oh, oh. juga kepada semua Bapak Ibu yang pernah bersama Almarhum di berbagai tempat kala oh, oh. kita masih di Kabupaten Forest Timur bapak, eh, terima kasih kepada dokter dan tenaga medis rumah sakit umum daerah Kabupaten Lombatan, rumah sakit siloam kupa puskesmas waibuka, yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik, terbaik kepada almarhum. riwayat hidup. Hmm. Dokter riwayat hidup. Nama lengkap Longinus Palimaki. Tempat tanggal lahir Nguroana 21 Juni 1933. Pekerjaan pensiunan PNS. Anak dari Bapak Petrus Liodunet dan Ibu Maria Warapayo menikah dengan istri pertama, Alumna Rumah Margareta Ose Ladopura dengan ketiga anak yang pertama Gregorius Haligesimaki, yang kedua Apollonia Selaka. Gesi Mating Yang ketiga Raimundus Gesi Mating Al Maru. Menikah dengan istri kedua Francisca Wae Ladoani Dikaluniai Anak pertama Margareta Ose Gesi kepada surat kesimati Yohanes Ade Liodule Helena Sropa kesimati Maria Wara kesimati almarhumah Simon Sili kesimati Martina Hartini mati Yosef Sudarso kebesa kesimati almarhum Riwayat pendidikan tahun 1942 sampai 1946 bersekolah di Sekolah Rakyat Waipuka tahun 1946 sampai 1949 bersekolah di. Zaman Belanda Larantuka Tahun 1949 sampai 1953 Bersekolah di SPGN Garing SGB Larantuka Tahun 1960 mengikuti latihan wala di Larantuka Tahun 1962 mengikuti latihan matri P3 Kupan. Tahun 1982 mengikuti latihan kontak tani di Naulewa. Tahun 1984 mengikuti sempada di Kupan. Tahun 1985 mengikuti latihan karateker des di Ngeuleba. Tahun 1987 mengikuti latihan pemeliharaan cendana di Kupang. Tahun 1987 juga mengikuti latihan PPNS di Kupang. Tahun 1993 mengikuti bimbingan pendidikan TVN di Mamire. Tahun 1994 mengikuti latihan pengelola usaha koperasi di Garut Utara. Dua. Riwayat pekerjaan. Tahun 1953 sampai 1954 guru pada SDN Ohe Kolontobo tahun 1954 sampai 1955 membantu sekretariat Hamenten Dewatolog di samping sekretariat pemilu pertama Hamenten Dewatolog di Waipungan Tahun 1959 sampai 1962 guru pada SDK komputer tahun 1966 sampai 1968 camat kecamatan Atadei di tepat. tahun 1968 sampai 1970 camat kecamatan solo timur di menanga tahun 1970 sampai dengan 1975 camat kecamatan nagabutun di botok tahun 1975 sampai 1977 membantu camat hileape di vaifuka Tahun 1977 sampai 1980, Menteri Polisi Pangong Praja Kecamatan Adonara Barat di Bhaybaran. Tahun 1980 sampai 1984, Menteri Polisi Pangong Prada Kecamatan Lebatukan di Herakewa. Tahun 1984 sampai 1991 Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur di Larantuka. 1993 sampai 1995 Sekretaris Koperasi Bredatama Lembata di Neulema. Tahun 1993 sampai 1998 Kepala Desa Laran di Waypuka. Tahun 1995 sampai 2005 Ketua Ranting Beredama Kecamatan Ilape di Waypuka. Tahun 2004 sampai 2015 Ketua Yayasan Pendidikan SMPK Empera di Waypuka. Tahun 2005 sampai 2015 Ketua operasi unit desa belirang di Waipah riwayat sakit persiapan pemakaman para, oh, sayang, pemimpin upacara mengambil tempat dan menyiapkan barisan oh, sama, ile apeng selaku pembina upacara disilahkan mengambil tempat. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking Bapak. Dari keluarga kepada pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Bapak Bapak, Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak Bapak Bapak Bapak urus kami Mereka dikegau Bapak Bapak Bapak Bapak terima kasih Saya Saya Atas nama keluarga Bapak Jirah dan Kebasan Almarhumah Almarhumah Ayah kami, Bapak Noginus Doninus Bali kepada pemerintah Kabupaten Pata untuk selanjutnya dimakamkan secara kekinian. Saya, Asal Pak Keputat Kabupaten-Bata, menerima jenazah almarhum Bapak Lombu Inus <tuh> Untuk selanjutnya dimakamkan secara kejenazah bapak. Bapak. Bapak बाबा masih मेरा Bapak dong keluargaku Papa dong Bapak Bapak Bapak Bapak Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara Bahwa pemakaman jenasa almarhum Bapak Longinus Balimaki siap dilaksanakan Lapor, Upacara pemakaman jenasa almarhum Bapak Longinus Balimaki Lanjutkan. lanjutkan penghormatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara pada jenazah marhum bapak Longinus Bali sambutan Bupati Lembata yang dibacakan oleh pembina upacara untuk saya menyampaikan sambutan Bupati Lembata pada acara pemakaman Bapak Almarhum Logins Bali saya minta seluruh ASN yang hadir Pak Main untuk berdiri ASN berdiri semua Bapak Bapak yang saya hormati. Almarhum Bapak Longinus Bali pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian lingkup Kabupaten Lambarata, keluarga duka dan rumpun keluarga terkait, para undangan dan pelayat, singkatnya sidang pergabungan yang saya hormati. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Dalam suasana penuh perkabungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengajarkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Mahasa, Maha mahasiswa Allah subhanahu wa ta'ala. Atas ridho dan karunia-Nya. kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir di rumah duka ini untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Longinus Baremaji. Itu atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lembaga, saya menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Longinus Bali Maki, kita semua hanya bisa berharap belas kasih dan kemurahan Allah sehingga Bapak Longi memperoleh kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa jenazah almarhum Bapak Longinus Palimaking siap diberangkatkan ke tempat pemakaman. Jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking. siap diberangkatkan. Jangan, upacara, disilahkan kembali ke tempat semula. Pemberangkatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Jangan, jangan, jangan. Penyampaian urutan perarakan. Pembawa salib dan lilin. Pembawa foto Almarhum. Pembawa trans bunga. Selanjutnya, peti jenazah, pembina upacara, dan undangan keluarga, duka, dan para pelayan dihantar dalam lagu dan doa. HSN sidang lupa yang saya kasih pada momen seperti ini saya ingin mengadap kita untuk membuat tapak-tapak juru membaca segala hidup karya yang penting saja masih membekas Supaya Orang yang kita kasih Dia tak akan pernah mati Dalam hidup kita Mengenang sosok Seorang paling mati Dengan segala Kesehatan kerjanya Dalam hari hidup ini Maka saya kira kita kehilangan seorang tua Fiko Fankraja Kurek Dengan segala jejak langkah karya yang telah ia korek Tadi saya dengarkan dalam ukurung titiknya Siapa Sebagai Guru Bali Tapi saya membayangkan Bagaimana kita membaca Tahun itu untuk hari ini Waktu Satu di WD Medannya yang apa-apa Tapi perjalanan Guru Bali Dari IAV Atau lebar ke Bangku. meninggalkan bauh dengan badul aman sebagai seorang guru Pergi sekolah praja datang dia menjadi seorang guru lebih banyak lagi mulai dengan way tebah turun nagabuhtung Pulang ke Solo, dari Solo ke Lantuka, Lantuka kembali ke Pangasinah, ke tempat Apa yang bisa kita belajar dari situ ini, sosok ini? Kalau memang diperkenankan saya boleh refleksi dari. Sisi segesisitas saya Tema saya ya, Belum minuman Belum minuman biasa-biasa saja Seorang toko yang saya kenal Yang tidak bicara banyak Mungkin kenal perjumpaan saya Yang diberikan. Tetapi Kalau mengumpul Karya Bukan dari apa yang dia Tetapi tetapi dia justru menunjukkan kau Melalui totalitas pengertiannya Dengan segala apa yang saya sampaikan tadi Sejauh akan yang Hemat saya orang yang tunjuk ini Bukan berlebihan juga Salah seorang tokoh yang bermulut emas jika ada soal Dan pasti saya bayangkan Hari ini untuk masa lalu Dengan kompensitas persoalan Kalau mau di balik kampir Pasti ada jalan jalan Salah benar kamu refleksi Kamu lebih banyak dengan Saya hanya terakhir. Itu berarti kalau ini benar Saya tetap bongi pada saya. Maka Sesungguhnya kita kehilangan Kehilangan seorang sosok tokoh Yang hemat saya Dalam konteks dunia hari ini Atau ak akselerasi pemanggungan Kempatan ini Kita buku Orang ini Untuk berdiri Dan melihat Keputu mereka Menata kita hari ini lompat juga adalah seorang pemikir luar biasa. Saya salut beberapa orang tua yang di yang investasi pendidikan berpikir tentang perubahan kemajuan yang nanti. Mana mungkin orang ILAB Tahun-tahun tidak enak itu berpikir tentang pendidikan Itu hanya satu-dua orang saja Tapi dia membuat perlengkosan Kembali ke kampung ini Dengan ada banyak cabaran dan kami jawab Satu yang pasti Dia tidak berpikir Tentang burungan atau ILAB hari ini tapi tidak akhir, puluhan tahun yang akan Lalu, semuanya telah silakan. Saya tidak setelah. Apa yang diperolehkan oleh para orang tua ini Dan ketemua bapak ini Dia tidak silakan. Dia tidak hilang dalam uang darurat Asal Masing-masing kita Ada ruang khusus Untuk perhenti sederhana Barang semenituan Untuk mematahkan spiritualitas mereka Etos kerja cari Tuhan Untuk kita menata Hidup kita kampung kita, pemerintahan kita di hari ini, masa masa lalu yang penuh dengan kesulitan dan kanker, mereka bisa menghasilkan emas, mengapa tidak untuk hari ini? Impak sehari-hari umat-umat yang terkasih itulah. Sosok seorang awam birokrat yang luar jasa, yang mengerti sampai melupakan, yang memiliki kaki hanya untuk jalan dari kampung ke kampung, dari waktu ke waktu, dengan sebuah idealisme yang sungguh luar biasa. Tapi kini dia pergi meninggalkan kita. Kekuatannya dalam perayaan-perayaan ekalistik Ingat saya, tidak tahu lalu saya datang minyak suci, Bapak Lomi Kembali saya datang lalu, saya bilang, Nanti sudah terima itu dong Minyak itu, satu hari Bapak mau, satu-satu, lima kali, dua boleh Saya hmm. tahu lalu, ya. jangan sedih, sedih buat aku lah jadi kami <tuk> yang berdasar bagaimana? Semangat-semangat Itu malah itu pembentuan yang luar dasar Kita pilihnya bercerita bapak pribadi yang Semua kita Mungkin punya cara pandangan Reflexi masing-masing Untuk menang mereka Membuat mereka tetap Orang burunga itu Harus berhutang jasa Pada longi balingan Jangan tertimbang Harus berhutang jasa Longi, longi bali Bisa menang Menjadi kepala desa lagu itu, itu luar biasa kamu menggabung Berkira hati-hati Tapi Bukan hanya sekedar ego Polemik tentang penataan burunga kamu yang masih ingat membenarkan Yang tidak ingat saya kasih tahu kamu Penataan kampung ini Itu mulai dari dari almarhum ini Dalam sebuah opini pemikiran yang masa depan Waiselan dia punya Dia yang berinama Tapi kita lupa Lupa belajar sejarah Bukan untuk mengutus individu, tidak Apapun yang mereka buat Bukan untuk diri mereka Itulah misalkan totalitas Sebagai seorang kami negara Pangung raja, Dia telah menunaikan tugas penjawab Dan dia bersaksi saya lagi Sebagai seorang bertima Seorang kristianya Ngebo Bapak, seninya, maunya dia punya sanksi bisa lagi tau bisa diberi yang ini, bisa bisa rumah ini. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, tapi nanti di rumah, undang dia punya guru-guru masalah itu, cerita sendiri supaya penelangan mereka itu kita akan menjadi pecah di hari-hari yang mendatang. Tapi saya lihat toko yang seusia dan autonomi ini sudah berangkat semua. Dia yang terakhir ini. Ya, waktu kami pertemuan tentang mereka sharing tentang loklumbaga autonom, toko bapak toko tuh wajib ada nama bukan? Satu mati jauh dia. Saya ingin diterima supaya apa yang orang telah dia coretkan tetap menjadi kenangan untuk membangkitkan semangat juang kita. Maupun terima kasih banyak telah berteriak banyak dalam karya. Saya percaya bahwa Yesus yang engkau iman. Yes yang telah negara kerakatan dalam perayaan Ekaristi kudus dia sudah beri tempat, tempat. karena Baca pacan tadi silang usia lanjut dalam kesempatan untuk Bapak Luki, 80 89 dari sini ya bapak. Tinggallah selalu bersama kami agar di perjalanan hidup ini kami mengeluarkan kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami jalani untuk saling malu dan berbagi hidup dengan sesama. Marilah kita mohon Demikian oleh apa segala doa dia hormonah yang kami sampaikan kepada Bapak Tuhan dan Tuhan Pemulauan yang demi Dari dan pengan kami ai para dan para Semoga bapak, ibu, saudara sekalian, diberkati oleh Allah segala pengeluruhan yang telah memerintahkan manusia karena kasihan yang telah membangkitkan sang putra menemukan melakukan nama piarkan akan terbang kita. Semoga kepada kita yang masih lupa menyerahkan teman-teman atas garusnya, dan kepada semua yang sudah meninggal, di sejarah dan kebahagiaan. Semua dan semua berbahagia bagi persamaan Kristus, yang kita ingin telah bagi dari antara orang mati. dari sekalian dari sebagainya, keluarga duka dan orang yang kita dan perjalanan dan sebagainya, dan sebagainya, dan dan semua orang yang tidak chance, kita dalam dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan dan sebagainya, dan Bapak, saudara-saudari yang terkasih, peran peti pemakaman bapak suami Bupati Kalsela, pemirsa kami makin telah selesai. Malam pergi kita berpisah. Pemimpin upacara disilahkan mengambil tempat dan menyiapkan pasukan Pembina upacara disilahkan mengambil tempat Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap dimakamkan Amar, Jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap dimakamkan dengan Penghormatan terakhir kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara Kepada jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking Mahat Rest, rest, rest. Barisan diistirahatkan. istirahat Pemakaman secara liturgi gereja katolik. Petugas liturgi disilakan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengantar Bapak, Bapak, Saudara Lungkinus Balimaking sampai ke kubur ini Sebagai tanda kasih kita kepadanya Kita mengiringi perjalanan hanya sampai di sini Ini tibalah saatnya kita berpamit dan berpisah dengan dia Allah. Di saat sedih ini Kita mengucapkan selamat jalan Kepadanya Kiranya dia membawa Kenangan yang baik saja Dan melupakan sikap Dan perbuatan kita Yang mengecewakannya. Marilah berdoa Allah Bapa yang maharahim Kehidupan dan kematian kami Berada di tanganmu Anda telah memanggil Suami Bapak Opa, Saudara kami Tercinta Longinus Paling Dari kehidupan di dunia ini Menghadap hadirat Dengan sedih hati Kami mau membaringkan jenazahnya Dalam kubur ini Namun dengan penuh harapan Kami menantikan kebangkitan Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati Kami mohon, kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia Dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasihmu Demi Yesus Kristus, Tuhan, dan pengantara kami Tuhan Yesus Kristus Engkau sendiri berbaring di dalam kubur selama tiga hari. Kami mohon sejikanlah kubur ini bagi hambamu, Bapak, Opa, saudara kami Longinus yang kami izirahkan di sini. Semoga pada akhirnya ia bangkit bersama dengan Engkau dan hidup bahagia selama-lamanya. Set the body on fire. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, bababa bababa alag mai gume baba o baba sajaya e baba sajaya e baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba Ayo. <impeas> Ayo. <impeas>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 lagi lagi selamat malam apa? Ayo, lakukan. <laughs> Ayo, lakukan. Apa ada layar? no no. Ya kini kita datanglah oh juga Allah yang maha puasa telah berkenan memanggil suami Bapak, opa, saudara, perkasih kita, Wonginus Palemati, di hadapan hadiratnya, kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah. Tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang panah ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Semoga Yesus, pokok harapan kita, menerima dia dalam damai dalam sakramen permandian Bapak, opa, saudara kita Longinus Bali telah turut mati bersama Kristus semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus bapak, bapak Bapak, bapak, bapak bapak, bapak, bapak tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus Semoga Bapak suami Bapak terkasih dimas dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang-orang maki apa <Sess> oh, okay. uh -oh, Bapak Semoga pun hidup Ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Opa, Bapak. Suami saudara tercinta, Om Kinos, melembabkan bunga yang semerbak harum buahnya. Doo, Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasan maut dan memuliakan Opa saudara kita tercinta, Longinus, dalam kebangkitan orang-orang mati. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak sampai bencar karir gue Bapa paling sayang, Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Aku menanggapi Engkau dengan ini. Semoga salud, Yesus Kristus membawa keselamatan ke kau. Bapak, Terus jalan ya Bertemu, Maha baca, Melalui Santa Maria Perawan dan Bunda Engkau baca, Kepada umat baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, Bapak kami tercinta Dan kami semua merasakan doa Dalam perlindungan Bunda Maria Sebab Bunda telah melahirkan Bagi kami putramu Yesus Kristus memberi hidup dan pengantarakan oh, hai, salam oh, maria salam maria Allah Bapa kami di surga Nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikanmu tanpa batas Opa, suami, Papa saudara kami terkasih Lungkinus Palemafi bin Kalau kau panggil dari tengah-tengah keluarganya Dan dari tengah kehidupan dunia ini Maka kami mohon tabakanlah hati kami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 Selanjutnya, penetakan karangan bunga bapak. Yang pertama, dari keluarga besar Dr. Thomas Pola, SEMSI Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Selanjutnya keluarga besar Kantor Camat Cileabe. Bapak Opae, Opa dari Jagaraja Warugabeaya, Bapak. Bapak di sama jalan Selanjutnya keluarga besar Kantor Camat Cileabe Timur. Bapak, <laughs> bapak <laughs> itu mungkin bapa Bapak, bapak Bapak, selanjutnya keluarga besar kantor camat Atade. bapak, bapak Selanjutnya, keluarga besar bapak, camat bapak, Selanjutnya, keluarga besar kantor camat bapak, oh betadai, itai, Dudut難in, bapa. Bapa. Bapa. -bapa, sama, terima kasih bapa, Ooh, selanjutnya keluarga besar Puskesmas Suaitua. kasih Selanjutnya keluarga besar Puskesmas Lamau. Untuk karangan bunga yang lain akan diletakkan setelah upacara pemakaman. Bina upacara disilakan mengambil tempat. Laporan penutup pemimpin upacara Kepada pembina upacara Upacara pemakaman kenasa almarhum Bapak Longinus Balimakin Telah selesai Laporan selesai Keluargan Upacara selesai Pembina upacara Disilahkan kembali ke tempat semula Ama, Bali. Pemimpin upacara dapat membubarkan pasukan. Banyak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak surut berduka, dan yang dikeluargakan dalam keluarga duka ini. Sekali lagi kami mengundang bapak ibu sama saudara untuk kita ke rumah duka untuk sejenak istirahat sambil berceritera sementara dan selanjutnya kita akan mencicipi air minum atau juga air panas lalu kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Yang kedua, disampaikan untuk Bapak, Mama, sama saudara semua bahwa nepo hari Kamis, sembahyang menjaga tikar besok sampai hari Rabu. Untuk itu, Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak ini, Bapak terima Bapak Ayah, Ayah, Bapak, Bapak, Bapak selamat tinggal, Bapak, Bapak eh Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Makasih, Terima kasih Makasih, Bapak Bapak Bapak, bapak. bapak, bapak, bapak, bapak. bapak, bapak, bapak. ini, Bapak, mawonah, bapak ya bapak bapak mawonah, ya, bapak, bapak bapa. bapa, bapa. bapa, bapa. Loka gagar melu lagi terima kasih Papa, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Iya, kita. Iya, kita. Ayo, Ayo, teman mama teman teman teman bapak. bapak. بابا بھائی آ bapak